Kusut bro seperti cinta kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat englar dimanapun kalian udah berada kali ini kita mancing lagi sobat kita mancing kali ini ditemanin satu orang tapi belum apa apa dia udah ruwet pancingnya nih sobat ini teman kita jul kampret nih lihat nih belum apa apa pancingnya ruwet nih teman aduh kacau kusut kusut kusut gimana nih sobat bisa Bro agak susah Bro duh kacau kusut Bro seperti cintaku padamu itu mah nggak usah dibawa kusut Bro bawa happy aja hidup mah dibawa happy kayaknya bernyanyi tadi Bro sanggak <tuh> gara-gara kecantol bro kecantol sama yang dia lama dilupain. Enaklah bisa kecantol. Oke buat Mas Bro yang lagi di rumah lagi santai sambil ngopi, kita ngopi dulu Mas Bro. Kita ngopi barel. Berhubung hari ini kayaknya mau hujan nih Mas Bro. Mungkin mancing kita nih agak gagal sih, spotnya sih udah mendukung nih. Kayak sih banyak toman di sini mas bro. Tapi temen kita lagi kusut nih, Kalau kita sendirian kan? Gak enak ya eh, mas bro. Dia terpaksa lagi, biar dia pakai BC atau pakai itu keju kita. Lembiru aja lah, dah ruwet, cinta mah ruwet, putus, aduh, putus mas bro, aduh, aduh. keroncong, okay. ini ya namanya benang kusut mas bro, bisa nggak? Gak bisa, cas-cas buang. jangan jomong jangan ya, tinggi-tinggi lempar Kampil, samping, jangan nah. ngomong lempar samping. lempar samping, dibilangin jangan lempar samping. bro. jangan lempar samping. Jangan-jangan lempar samping. Jangan-jangan lempar wis sudah dites benar ya. Nunggu dah sabar sih. Oh berapa Oke. Nembos e Kita ganti duaran, Bro. Pakai punya Lian Angler. Oh, ganen Main samping, lihat kondisi kalau main di sini. Thank you. Eh kacau budak dia Masuk Ati Oi ikannya pada nggak mau makan nih Mas Bro. gabusnya ya aduh ini anak-anaknya iyo oh. apa kusut lagi kok tadi huh? kusut pindah lokasi yuk, mana? jalan dulu bro, istirahat dulu, istirahat dulu bro. testing di musim hujan ini mas bro Anu, casting juga, Bung itu. At, ah, semakin serius, semakin ramai ini mas bro